waspadai GBPUSD usd akan bergerak bullish secara umum pada grafik 30 menit an bias harian pergerakan gBP/USD terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan. perhatikan,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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.38348 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.38181. Sekian analisa forex untuk tanggal 6 Juli 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.